Ini inilah kenapa perempuan itu diibaratkan cermin. Yang namanya cintanya perempuan pak. Saya mau ngasih tahu, pak. Cintanya perempuan. Kalau udah cinta kepada seorang laki-laki. Cintanya tuh luar biasa. Ibaratnya Zulaiha dengan Yusuf. Cintanya wanita. Itu pasti akan memenjarakan seorang laki-laki. Kalau udah pulang kerja. Handphone ditinggal. Taruh handphonenya belai-belai is. Gitu pak. Udah di luar lama datang ke rumah yang dibelai handphone mulu sama si laki Dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone mau badir pak Ada juga udah halal disia-siain Makanya banyak istri yang hatinya tuh banyak yang goyang itu pak Karena salah satunya suami nggak perhatian sama istri Bismillah al-Rahman rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah hadirin rahimakumullah. Kita bahas tentang apa nih? Tentang nikah, syukur, apa pake? Ah? Semua. Tiga tema dong amplop tiga. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah enggak pernah bosan saya menyampaikan kepada seluruh baik pengantin baru maupun pengantin lama atau pengantin yang sudah bulukan Ada enggak pengantin yang sudah bulukan Lah ni ni ni ama aki-aki itu udah makan asam garam itu udah. Betul-betul. Apalagi buat pengantin baru. Saya mau ngasih nasihat dulu sama mempelai laki-laki. Mana dia pengantinnya? Oh itu. Jauh-jauh-jauh. Ntar lo kangen lo sama gua Saya cuma mau ngingetin dulu yang pertama. Biar ada wasiat. Buat calon mempelai laki-laki A'arif A'arif Udah? Udah belum? A'arif A'arif umur berapa? 25 calon istri umur berapa sama sama-sama 25 jadi kalau lu nini-nini -nini, lu aki-aki gitu ya iya sih emang ya. A Arif saya titipan dari orang tua perempuan lah anggapan ini wasiat dan ini insya Allah jadi nasihat yang baik dari keluarga besan, ada nggak? Datang nih, ada nggak? Ada nggak diundang, lu buat persiapan besok ya? Saya nyampein aja nasihat dari keluarga. Ngapa, Bu? Heboh amat, lu heboh. Nggak pernah emang ngeliat orang hidungnya begini. Gue dari tadi mau nasehatin nggak jadi-jadi ini, Cicing, wai cicing. Arif, saya dapat nasehat lah nih dari orang-orang tua. Saya dulu guru-guru saya, Bip Gures Baharun. Dulu saya kalau mau nikah juga dikasih nasehatnya sama beliau seperti ini. Arif Neng Iros, Di sininya iros, tuh lu baca tuh iros, bodoh lah ros, -ros juga, salah aja kayak ini. Gue tutup doa nih, doa makan mau gak? Ini nggak selesai nih saya nih, akhirnya dua menit begini aja ini. Arief nasihat dari keluarganya Neng Ros, ah puas loh puas Neng Ros biarin kalau orang ketawa itu berarti kan hatinya bahagia, betul nggak? Orang yang nyenengin orang lain pahala nggak? Utang ingat nggak? Mm -hmm. Orang kalau dah bahagia menghutang dengan Allah Diam ya, diam Orang tua pasti enggak akan riba Jika seorang anak perempuannya tidak selamat dunia Tidak selamat akhirat Apalagi urusan akhirat Orang tuanya dia pasti menginginkan anaknya Untuk Arif bawa ke dalam syurganya Allah Dan ingat Jika seorang suami tidak mendapatkan satu keberkahan untuk membawa istrinya sampai ke dalam syurganya Allah, siap-siap akan mendapatkan tuntutan dari orang tua si wanita tersebut. Faham, mari ya. Jadi jangan dikira nikah ini bebas kumaha aingbae. Ya, semua ada apa? runtutannya, ada rentetannya. Untuk apa? Untuk kita ini taat, makin taat ibadah kepada Allah. Yang namanya di dalam khutbah nikah. Pasti menyelipkan ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayuhal Ladinah amanu ittaqallah hatta khati walatamutuna illa wa antum. Untuk apa? Bahawa sesungguhnya pernikahan ini bukan untuk kelalaian kita kepada Allah, melainkan pernikahan ini yang akan membawa untuk bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah. Insya. Allah. makanya di dalam pernikahan wajib setiap manusia itu fondasi di dalam rumah tangga kokoh, kuat apa fondasinya? iman rumah tangga bisa ab bisa baik, bisa buruk tergantung iman dua tahun yang lalu tingkatan tingkatan perceraian itu meningkat drastis sedunia Menurun perceraian naik luar biasa. Betul nggak? Karena apa? Econo, ekonomi, kalau mereka tidak ditakdirkan karena cintanya, karena Allah, maka selamat karena iman yang dibawa dalam rumah tangganya. "A, nggak papa, a, a, pulang nggak, bawa Duit?" Yang penting, saya makan ada a, a di depan saya. Betul nggak, Bu? Enggak. Entah. Orang yang namanya cinta karena Allah nggak akan pernah berkurang apapun itu Semua nikmat dilihat Kadang kita selalu dengar kan Doa buat pengantin Supaya untuk dijadikan keluarga yang sakinah Mawadah Tahu nggak arti mawadah Tahu Kalau kata anak muda sekarang mah gemes Tahu gemes Hidup maunya berdua aja Gak mau pisah Gak mau jauh Dunia serasa miliknya Yang lain mengontrak Betul gak? Itu yang disebut mawaddah Biar kemanapun berdua Berdua di dunia Berdua sampai ke akhirat Keluarga ngikut sampai ke akhirat Di dalam surganya Allah Ini fungsi doa tersebut Makanya dari itu, wahai para lelaki, wahai para pria, jaga istri-istri kalian untuk selalu ada di dalam rumah. Paham maksudnya berada di dalam rumah, biar nggak keluar keluarnya, biar nggak yang nggak manfaat keluar majlis silahkan. Kalau keluar nggak manfaat, jangan. Kenapa? Ibu, bu. Ibu banyak kelemahan seorang wanita, auratnya banyak keterbukaan, betul nggak? Aurat laki-laki banyak apa dikit? Dikit, cuman sampai pusar sampai batas lutut, dari pusar sampai batas lutut. Coba kalau perempuan, dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat semuanya. Kenapa? Setan gelayutan di betisnya perempuan, makanya perempuan itu diajarkan pakaiannya syari'. Bukan nenek-nenek juga pakai legging. Akhir zaman kan begini, yang tua nggak tahu tua, yang muda kebablasan. Betul nggak? Paham sampai sini pak. Tadi Habib Muhammad bahas cium-cium nggak? -cium Kemarin bahas cium-cium tuh Habib Muhammad. Saya sentil lu ngomong cium-cium depan -cium anak-anak lu. Ntar anak pulang bapak ibu hoyong kawin nggak bahaya betul nggak? tapi memang pegangan tangan seorang yang namanya suami istri rahmah 20 kebaikan diberikan oleh pasangan tersebut ada yang 40 rib, mau gak Empat 40 kebaikan mau nggak? sholat berdua senyam senyum lu sholat berdua Arip jadi ima, imam, rasnya jadi makmum. Begitu walad dolin, dengar amin jangan kabur. Orang biasa sendiri pak. Tahu-tahu amin, suara perempuan disangka kunti. Itu istri. Ya, 40 kebaikan Allah berikan. Ada lagi? Ada. Arip cium kening seorang istri. Tuh, romantis nggak Bu, pernah dicium kening ya sama bapak? Anda iyalah lo apek. Betul nggak Pak? Iyalah, orang dari pagi sampai sore begitu aja sampingan sama kompor mulu. Sekali wangi, wanginya Freshcare. Gimana mau Ada anak kecil banyak gak sih? <laughs> orang yang namanya pengantin baru My love is blind. Orang Ciawi bilang mah begitu, Ciawi lor. Tahu nggak cinta itu? Salah sebenarnya kalau perumpamaan cinta itu buta. Sebenarnya cinta itu bikin kita melek. Betul nggak? Tapi kalau anak muda sekarang kan kagak. Yang namanya cinta mah, ya. Jadi budak cinta, katanya si bucin. Betul? Anak SD, ya ada dedemanannya panggilnya ayah bunda SD ayah bunda SMP SMA abi umi begitu putus jadi janda la ilaha illallah Bu Pak jaga putra-putri kita ya jaga kenapa dunia makin kesini makin gila makin Anak sekarang megang handphone umur berapa? Dari kecil udah jago banget sama handphone, betul nggak? Salah siapa? Jangan salahin anak Emang anak umur 2 tahun bisa beli handphone sendiri? Jangan jauhin dong handphonenya Bib, anak saya udah dewasa Bib tiap hari kalau pulang sekolah adanya di rumah masuk kamar nggak keluar keluar iyalah dia betah handphone ini ngejelajah dunia dia bisa lihat apa aja dari handphone jangan batasin media sosial bagus nih ya yang namanya media sosial maaf sekali lagi saya pengen sampaikan. Yang namanya media sosial YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, semua bisa jadi manfaat dan bisa juga ngebunuh dari kita. Jadiin satu kendaraan media sosial jadi yang tempat yang jadinya bermanfaat. Bib, ada yang nanya sama saya Habib, media sosial kita taklim dengan satu guru bisa nggak sanatnya itu sampai keilmuannya? Bisa. Hadis Nabi SAW mengatakan apa? Jika kalian melintasi daerah terlihat ada satu majelis maka mampir singgah. Kenapa? Itu ada keberkahan di dalamnya. Sama di Youtube, Facebook ada pengajian. Ambil hikmahnya, ambil ilmu yang manfaatnya, yang nggak baik, buang. Ini TikTok ada, lo joget-joget. TikTok ada, lo lihat yang macam-macam. Jempol ini akan menjadi saksi di Yomil Hati-hati loh kita. Sekarang akhir zaman ini makin parah luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita selalu. Amin ya rabbal. Saya terusin lagi nih masalah cinta. Nabi SAW mengatakan cintanya setiap manusia karena Allah pasti akan abadi. Kalau cinta karena nafsu pasti akan binasa. Tinggal kita pilih. Kalau kata orang Ciawi, "lorma" juga begini: life is choice. Artinya, hidup itu pilihan. Mau cinta karena Allah, jalanin. Insya Allah, selamat rumah tangga kita, sakinah mawaddah. Kalau cintanya kita cuma karena hawa nafsu, ingat cuma sebentaran seumur jagung. Apalagi cuma masalah ekonomi. Saya mau nikah sama dia karena ekonominya, ekonomi habis, enggak. Uang bisa habis enggak? Harta bisa habis enggak? Sampai di dalam salah satu kitab Sayyidina Ali karamallahu wajha ditunjuk oleh Nabi di dalam hadis, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Saya ini kotanya ilmu kata Nabi, Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Sampai ada satu sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, niatnya ngetes ceritanya. "Wahai Sayyidina Ali, lebih baik ilmu atau harta, Sena Ali jawab, "Lebih baik ilmu daripada harta, karena ilmu akan abadi, harta akan habis." Ditanya lagi oleh sahabat yang kedua, "Wahai Sena Ali, lebih baik ilmu atau harta?" Sena Ali jawab lagi, "Ilmu dapat menyelamatkanmu dari siksa api neraka, harta akan membawamu masuk ke dalam neraka." Ternyata di dalam kehidupan ini, harta bukan segalanya. Bukan masalah ekonomi di dalam kehidupan kita Melainkan ilmu Ilmulah yang lebih manfaat dari segala-galanya Tapi ingat juga Kita tahu ilmu Kalau nggak didasari dengan hakikat Dijalankan ilmu tersebut Maka akan binasa kita Cari ilmu Cari guru yang manfaat Cari guru yang membawa kita Dalam keteduhan di dalam hati kita Mudah-mudahan kita selalu dijaga guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat, afiah Dijaga zahir wa batin. Amin ya robbal. Ternyata di dalam pernikahan ada ilmu, ada. Di dalam hubungan rumah tangga ada ilmu, ada. Ada kitab yang kita kenal ukulujain, ada nggak? Ada nggak? Apalagi kitabnya telah ayun ada nggak? Ini cara bagaimana menghidupkan rumah tangga yang di dalamnya syariatnya Allah. Bu, bu. Saya mau bangga sama ibu, boleh? Karena saya punya ibu Wanita itu kebanggaan setiap laki-laki, Pak Setiap laki-laki pasti mencintai wanita, betul? Betul? Kodrat bukan? Kodratnya setiap hamba, laki-laki pasti mencintai wanita Kalau laki-laki cinta sama laki-laki, itu namanya homo Paham? LGBT lagi gila-gilaan lagi sekarang. min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin ya robbal. Ada nggak ayam jago kawin sama ayam jago keluar telur? Ada nggak? Nggak ada. Ini yang harus dijaga. Cintanya setiap hamba manusia laki-laki dengan perempuan. Ini sudah garda Allah. Ini sudah waktu. Allah sudah ajarkan, kalau laki-laki dengan perempuan dia menikah, banyak keturunannya. Apa kata Nabi, "Aku bangga dengan umatku di akhir zaman, yang dengan banyaknya umat Nabi Muhammad SAW." Ibu, ibu dikasih kelebihan enggak sama Allah, dikasih enggak kelebihan, dikasih yang enggak dimiliki laki-laki. Faham sini, faham enggak nih? Saya ngomong, ibu punya kelebihan yang enggak dimiliki. Laki-laki apa? Ibu bisa naruh anak sembilan bulan di dalam rahim. Digendong kemana aja. Betul nggak? Betul nggak? Kalau bapak minta anak lebih dari sepuluh boleh nggak? Hah? Nggak boleh? Kenapa? Capek. Lah tugasnya perempuan memang nampung. Tugasnya perempuan apa? Nampung. Coba kebayang, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, "Apa banyak anak, banyak rezeki. Mau enggak banyak rezeki?" Kebayang kita punya anak sepuluh, yang satu pak datang ke rumah. Mau lebaran, saya punya duit nih, Pak. Nih, bapak-bapak sejuta, buat ibu sejuta. Ibu lagi kemana, Pak? Ibu lagi ke Pasar Neng, datang anak pertama, anak kedua datang lagi, Pak. Nih, Pak, ada rezeki, bapak sejuta, ibu sejuta kira-kira nih kira-kira ibu pulang datang ketemu bapak bapak ngomong bu tadi 10 anak kita datang kesini bu tapi nggak bisa lama-lama karena mereka kerja ada yang insinyur ada yang kontraktor ada yang macam-macam bangga nggak orang tua seperti ini harus bangga ibu datang pak oh iya terus anak-anak bilang apa kata si ibu Alhamdulillah kata si bapak alhamdulillah anak-anak sehat semua tubuh ada titipan dari anak ditaruh di mana Pak di bawah bantal begitu dibuka ngeliat nangis si ibu pasti nangis si suami nanya bapak nanya Bu kenapa bukannya bahagia ini anak-anak kita perhatian saya nangis bukan karena bahagianya aja coba saya bikin anak 20 kan alhamdulillah Betul enggak itu nikmatnya punya anak ban, mudah-mudahan yang belum dapat keturunan diberikan keturunan oleh Allah, ya yang sudah punya keturunan insya Allah ditambah lagi oleh Allah, loh kak, aminnya dikit, insya Allah, coba kita lihat, ini fungsinya ilmu, bu, bu, ibu punya cinta, punya, ibu kenapa yang jawab jomblo? Emang jomblo punya cinta? Lu hidup aja sendirian? Ni Arif nikah. Kan besok insya Allah enggak lagi kedinginan, a. Ah. Betul kan, a? Ah? Saya mau tanya buat yang jomblo. Emang hidup sendirian enak? Enak enggak? Kalau bapak pulang ke rumah pegang tempe, dingin, pegang tahu, dingin, pegang sop, pegang nasi, masuk kamar, pegang istri. Ah, apa yang dimakan itu? Coba yang jomblo, kan enggak ada enak-enaknya hidup sendiri dirian, di kamar ngobrol sama bantal, tembok jadi tempat curhatan Yang belum nikah cepat insya Allah ditemukan jodohnya, amin ya rabbal Kita pengen enggak sih di dunia bersama, di akhirat sama-sama Mau enggak? Bapak mau, saya mau tanya ibu dulu, ibu, bu, ibu mau enggak masuk surga bareng-bareng sama suami Bapak mau barang-barang di akhirat sama istri? Gak mau katanya Enggak bapak di dunia nyusahin gimana di akhirat? Pak saya mau ngasih lagi pak Nasihat pak maaf maaf buat laki-laki Jangan sering-sering ngebentak istri Jangan cuman ngomel-ngomel nggak -ngomel jelas pak Jangan Istri itu perasaannya seperti cermin Tahu cermin pak Cermin, kalau utuh dilihatnya bagus banget. Kita bisa ngaca nggak belok-belok muka kita. Betul nggak? Kalau kaca dilempar batu, pecah apa nggak? Tergantung batunya, Bit. Betul. Nah, kalau dilempar pakai batu, hancur kira-kira bisa nggak utuh lagi? Bisa sih kalau dilem, disusun tapi bakal sempurna nggak? Nggak akan sempurna. Yang namanya wanita jika sudah disakiti oleh seorang laki-laki Dia gampang memaafkan pak Dami Allah pasti dia maafkan Tapi hatinya sudah nggak utuh seperti dulu Betul bu? Betul bu? Itu dia Makanya kenapa sih Kok para salaf mengatakan hatinya seorang wanita tuh ibarat cermin Emang begitu kehidupannya juga doyan cermin Habis mandi anduk masih di sini ngaca Betul nggak? Buka anduk, rapi-rapi pakai baju, muter-muter di depan kaca, ngacak lagi. Betul? Selesai pakai baju, udah rapi dandan pakai lipstick, pakai eyeliner, pakai eyeshadow, pakai blush on. ngacak lagi. Udah selesai, udah dandan rapi, ambil kerudung pakai kerudung. ngacak lagi. Keluar kamar lagi sarapan Meja ada kacanya walaupun renyek Samping bubur kelihatan dikit masih ngaca Keluar rumah ada jendela Jendelanya juga masih bisa buat Tuh perempuan Naik motor pakai helm Itu dia spionnya dibalikin Ngaca tuh dia Selesai udah spion dibalikin, dia naik motor, spion dua-duanya madep ke muka perempuan. Yang ketawanya kencang dia begitu tuh. Makanya kenapa saya bilang, saya ogah kalau naik mobil depan saya perempuan naik motor, sen kanan dia belok kiri pak. Karena spionnya nggak lihat ke belakang, dia liatin ke mukanya, dipikir begitu kena angin mukanya pergi kali. Itu fungsinya perempuan, doyan banget sama kaca.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 Tahu gak kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaiha? Udah dengar? Zulaiha kan minta Nabi Yusuf jadi suami. Betul gak? Dilamar Nabi Yusuf. Jawaban Nabi Yusuf apa? Ditolak. Kenapa? Karena gak ada perintah dari Allah. Zulaiha marah. Marah besar. Sampai mengeluarkan kata-kata. Wahai para penjaga istana. Bawa Yusuf ke dalam. Penjara, jika aku tidak mendapatkan Yusuf, maka wanita dimanapun mereka tidak boleh mendapatkan Yusuf. Tuh, yang namanya perempuan cemburunya gede, pak makin tua, makin jadi cemburuannya. Betul enggak? Betul enggak? Sekarang saya mau tanya, Bu. Bu, di dalam surat An-Nisa', firman Allah. Siapa yang bicara berarti? Siapa yang bicara? Di dalam surat An-Nisa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 Betul? Yang ngebolehin siapa? Di dalam Al-Quran siapa yang bicara? Allah. Kenapa sih perempuan gak boleh nikah 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 gak boleh perempuan? karena di akhir zaman perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bib, saya enggak rida kalau cinta saya tuh dibagi lah. Perempuan itu ada masanya. Paham? Paham, Bu. Perempuan ada masa expired. Lah lu mah ketawa bener nggak? Ada masa menopause, kada luar nggak ya, terima lu emang begitu keadaannya umur 45 perempuan udah banyak curiga Pak malaki-laki coba Pak maaf Bu maaf lihat laki-laki makin 30 makin gagah betul naik 40 makin juga makin rupawan lihat perempuan umur 27 ibarat 42 lah betul nggak Betul enggak? Kebanyakan dandan bukan buat suami Laki-laki makin 50 Makin keren Betul enggak pak? Lihat kayak Aan Kayak mau nambah enggak? Makin 50 makin jadi Makin 60 makin keren Rambut kayak dicat, semi-semi putih, emang ubanan <laughs> Coba lihat perempuan 20 kayak 30 30 persis 35 Betul nggak? Betul Sekarang saya mau tanya, ibu kalau ke pasar Ciawi nyari santan, beli kelapa Nyari yang santannya banyak apa santannya dikit? Yang ada di santan banyak, kelapa tua, kelapa muda. Kelapa tua, kenapa? Karena santannya banyak. Kalau bapak jalan ke Pasar Ciawi, carinya kelapa tua, kelapa muda, Pak. Kelapa muda, kenapa? Seger. Betul, Ngean? Tuh ketawanya semeringah amat. Seger, udah gitu isinya. Kenyal-kenyal, Habib. Bu, bu, Allah menurunkan firman ini kepada Nabi bukan karena enggak ada sebab, pasti ada sebab kenapa karena laki-laki makin tua, santannya makin loba. Betul enggak? Betul enggak, Pak? Ibu lebih reda suami maksiat, apa kawin lagi? <laughs> saya mau nanya, Ariflu senang amat, Ariflu. Lo? lo besok kawin baru pertama. Ini kesiani yang bapak-bapak nih lihat nih. Pak, saya mau tanya sama bapak satu hal aja. Tolong jawab jujur ya Pak. Tolong jawab jujur. Selama ini bapak kalau tidur kecium nggak istri wangi? Diam perempuan diam. Diam. Jawab Pak. Nggak pernah. Kecium wangi nggak pernah, tuker pak mangkok, bu cantik bidadari surga, soleha tapi bohong bu ibu mau suami betah di rumah, dan dan dong. Saya nggak bosen, bener buat nyampein, wahai para istri, jadilah kalian pelacur, suami kalian kata Nabi, supaya apa, suami betah di rumah, lihat pelacur yang dijual laki apa perempuan, banyaknya pelacur laki-laki apa perempuan, laki-laki juga banyak sih akhir zaman begini, betul nggak, kenapa perempuan yang dijual apa sih, yang dijual apa, menurut ibu pelacur ngejualnya apa? Perhatian bu yang dijual sama pelacur perhatian Satu laki-laki lewat tempat pelacuran Begitu lewat lihat pelacur danannya Menor banget Pakai tali satu, pakai rok sepaha Manggil ayang sini Si laki masuk Kenapa neng? Sini Aku temenin A. Dipegangin aja si Aa sambil digelendotin AA mau duduk di mana di bartender apa di sini apa AA mau saya dudukin? AA mau minum apa panas apa dingin atau mau dipanas dinginin? Ini pelacur loh pertanyaannya ini yang dijual apa perhatian jasa dipanggil waiters mau yang panas dipanggilin waiters dibawain udah gitu ditanya sama pelacur? A -a? Kerja di mana? Ah? Oh, di sini. Jauh, ah? jauh. Capek pasti ah, hari ini. Iya, Neng. Habib kau tahu banget sampai sedetil itu. Katanya. Katanya. Tuh, coba lihat. Sambil dipijitin, nanya terus. tugas seorang istri membuat nyaman seorang.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 Makanya banyak istri yang hatinya tuh banyak yang goyang itu pak Karena salah satunya suami gak perhatian sama istri Siapa bilang saya mah perhatian dohir saya kasih Batin saya kasih Tapi istri saya gak pernah mau perhatikan saya Banyak juga sih emang yang begitu Sekarang saya mau tanya istri dikasih nafkah gak? Dikasih nafkah gak? Enggak Dikasih gak? Ada rezekinya? ada rezekinya, sisihin buat dandan, betul sisihin buat apa lagi? buat wewangian kalau pakai baju, jangan itu-itu lagi tuh dasar, udah demok jelek, bleek, bolong atas, bolong samping bolong belakang, kayak sundel bolong peniti samping, peniti atas, begitu bapak peluk tangan ketojos, seneng kagak karatan tuh peniti, jadi tetanus La ilaha illallah, Aan begitu kan yang di rumah Ini hari fokus kak Aan. Karena maulid dia kayaknya bakal ngundang lagi Jadi saya pertahankan, insya Allah tahun besok ngundang lagi Emang Cia nggak bosan apa ngeliat gue mulu ya? Enggak Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, rubah mindset rumah tangga kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Isi hari-harinya ibadah, suami harus tahu haknya seorang suami kepada istri. Istri harus tahu haknya kepada sua, suami. Jangan pernah ada kekurangan, berikan semua kelebihannya. Ada kelebihan pada suami, tutupi kekurangan seorang istri. Ada kekurangan pada suami, tutupin kelebihan dari istri. Saling memberi, saling menerima. Insya Allah, ini akan dijadikan keluarga yang sakinah, mewadah, warahmah. Pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat. Bu, Pak, kalau Bapak mau selamat dunia akhirat, yuk jalanin apa yang diajarkan oleh Baginda Rasul SAW. Cinta boleh, tapi sandarkan cinta kita kepada all. Kalau cinta kita kepada manusia, pasti ada batasannya. Kenapa cukup sampai di liang lahat? Betul enggak, sampai liang lahat semua sudah sirna. Tapi Allah, kalau menanamkan cintanya kepada makhluk karena Allah, maka cinta itu akan abadi terus sampai Yomel. Mudah-mudahan ceramah sedikit ini menjadi manfaat. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Habib Muhammad sampai kepada kita. Ilmu yang saya sampaikan insya Allah tertancap di sanubari, insya Allah kita dijadikan keluarga yang sakinah, mewaddah, warahmah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hubungan suami istri ini akan diabadikan, ditulis di dalam pintu syurganya Allah. Amin ya Rabbal. الفاتحة بالقبول وتمام كل سن وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة Rebi fanfak nabi barkati himwa dinal husnabi harumati himwa amit nafi otari kati minal vitani ya lbal wisyafa ya lbal wisyafa ya lbal wisyafa kuluh kurbah tenjadi bikum bikul ya halil wilayah kuluh haajatan kadi kuluh haajatan kadi kuluh haajatan kadi darke halal madinah, darke halal madinah, darke halal madinah, ya tarimu'ala ya tarimu'ala ya tarimu'ala <tik> Alamin Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh